Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah dan keistimewaan Abah Guru Sekumpul yang menggetarkan hati. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang lebih akrab disapa Abah Guru Sekumpul lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942 27 Muharram 1361 H di desa Dalam Pagar, kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Beliau merupakan anak pertama dari Kiai Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf, dan ibundanya, Hajah Masliah binti Haji Mulia Beliau merupakan anak pertama dari Kiai Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf, dan ibundanya, Hajah Masliah binti Haji Mulia Abah Guru Sekumpul merupakan ulama banjar yang dikenal harismatik dari Kalimantan, khususnya di Martapura, Banjarmasin. Banyak orang mengira Sekumpul adalah nama pondok pesantren, padahal tidak demikian. Awalnya, di sekitar hutan Karamunting tersohor dengan nama Sungai Kacang. Namun, ketika pengajian hijrah, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani memperkenalkan nama Sekumpul. Benar adanya, pada tahun 1970-an di kawasan tersebut ada yang menjuluki Sekumpul. Sampai ketika guru pindah, terminologi Sekumpul mulai dikenal halayak. Nah. Perubahan tersohornya nama tersebut menjadi awal sejarah sapaan ulama yang dikenal harismatik tersebut, Abah Guru Sekumpul. Karamah Abah Guru Sekumpul yang pertama, bioskop yang listriknya padam lalu besoknya ambruk. Suatu sore, ketika Guru Zaini masih berusia belasan tahun, datang temannya yang masih familinya. Temannya itu mengajak untuk jalan-jalan ke pasar. Guru Zaini muda tidak keberatan, asal tidak terlalu lama akhirnya mereka berdua berjalan menyusuri sepanjang pasar dan tanpa sadar mereka sudah berada di depan sebuah bioskop temannya itu mencoba mengajak guru Zaini untuk masuk ke dalam bioskop dengan berbagai alasan, guru Zaini menolak halus ajakan itu namun sang teman tetap memaksa masuk sambil menarik tangan guru Zaini muda dengan hati berat guru Zaini menuruti keinginan temannya itu akhirnya, apa yang terjadi? Tanpa diduga sebelumnya, seketika seluruh aliran listrik di bioskop itu mati total, dan pemutaran film pun berhenti. Bukan sekedar itu, keesokan harinya terbetik sebuah kabar bahwa bioskop itu ambruk. Sebuah tempat yang dimasuki oleh kekasih Allah, Aulia Allah, akan berubah menjadi baik dan hilang kebatilan dari tempat itu. Subhanallah dan sungguh besar sekali penjagaan Allah terhadap hamba-hamba yang dicintainya. Demikianlah kelebihan dan karamah aba Guru Sekumpul. Kita akan bahas karamah aba Guru Sekumpul di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.